Memanah. Rasulullah tahu di dalam diri umat ini akan muncul game segala macam dan itu membahayakan. Game itu sebenarnya narkoba dari bentuk lain. Sama-sama punya unsur nagih Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Alaihinalkuwata arromiyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi kalau mau kuat, memanah.